Bye. <laughs>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 Baiklah para sahabat, let's dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita cukup unggahan dan kegawa pertama persahabat ya Yang mana banyak sekali momen spesial bahagia yang kita dapatkan Ketika di acara Lidah para sahabat, ya tentunya memang kita puas banget Semalam kita mendapatkan kebahagiaan langsung para sahabat, ya Yang diberikan oleh idola yakni Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat para sahabat, ya keunggah pertama nih Wow ini adalah momen spesial juga ya Tentunya Rizky Bilar dan Indonesia kejuara Foto bareng Kak Fomal bersahabat ya Wow tuh terlihat Tentunya idola kesan kita memang luar biasa banget ya Di match yang tentunya setiap hari Aura-aura dari calon pengantin tentunya keluar banget ya Mudah-mudahan secepatnya Leslar bisa melangsungkan acara pernikahan Amin, Yerubal Alamin dan untuk selanjutnya juga persahabat ya momen spesial juga banyak banget nih ya salah satunya kita lihat juga nih ini momen yang membuat kita semakin baper aja dibuatnya sahabat, ya Rizky Bilar situ tentunya ingin membantu membersihkan lipstick di bibirnya di daik LSD, ya so sweet banget nih dari abang Bilar ya baru mulai acara aja tentunya Rizky Bilar Lesti kejora sudah memberikan vitamin bahagia buat kita semua Farah fans kita bangga banget persahabat ya, dengan kesederhanaan mereka tentunya membuat kita nyaman dan kita bahagia nih melihat tentunya kebersamaan dari Lesti dan Rizky Gila. Momen selanjutnya persahabat ya, masih di momen ketika Lida nih, ada yang membuat kita ketawa bahagia juga nih, tingkah laku dari Rizky Billar persahabat ya. Yang mana kita lihat nih di unggahan ini persahabat, aduh mulai keluar nih tentunya Bilarina. Yang semakin aktif ya, selalu semakin hari ya Tentunya ini membuat kita ketawa Abis nih para sahabat, ya Rizky Bilar disuruh Miru Iqbal Malah kayak gini para sahabat kelakuannya ya Membuat kita bahagia juga nih ya Melihat kegesrekan Dari idola kesayangan kita Untuk berikutnya para sahabat, ada momen spesial banget nih Tentunya Lesti dan Rizky Bilar. di sini sedang GR untuk pernikahan persahabat ya ini adegan pernikahan nih Wow persahabat ini bengek banget juga nih <laughs> GR nikah yang sangat membengungkan kata persahabat Aduh, kelakuan di DLS kejuaraan nih mempelai wanitanya aktif banget ya di situ kita lihat di DLS ini malah nari -nari, nih malah <laughs> nari-nari nih kebahagiaan tentunya dirasakan oleh kita semua para fans ya melihat Adegan gladiresik untuk pernikahan Leslar aja kita semakin bangga dan sudah bahagia banget persahabat ya apalagi asli nih wow pastinya seru dan tentunya ramai banget persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan untuk acara pernikahan Leslar nanti selalu diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan Amin ya Robbal Alamin. Untuk berikutnya persahabat ada momen spesial juga nih tentunya Lesti dan Ski Bilar sedang sungkem kepada kedua orang tua ya contohnya tentunya orang tua dari Dedek Lesti A Irfan dan orang tua dari Bilar itu Abi Ramzi, para persahabat ya aduh cute banget persahabat ya ini contoh untuk pernikahan Leslar nanti nih wow makin gak sabar juga nih persahabat melihat tentunya pernikahan Lesti dan Rizky Bilar tentunya pasti kita dikasih kejutan spesial bahagia banget nih oleh keduanya bersahabat ya. mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik secepatnya dari Lesti dan Rizky Bilar kegembang berikutnya para ya kita lihat juga nih momen spesial tuh dari LSD sudah sungkem ini contoh kepada orang tua, Ya, ini adalah adegan untuk pernikahan Lesti dan Rizky Birat nanti. Ya, ke momen selanjutnya, bersama kita lihat nih, ring spesial juga, aduh, so sweet banget ya, selalu diganding nih. Kemanapun jalan, tentunya Lesti ke selalu dijaga oleh abang Rizky Bilat, para sahabat ya. Dan tentunya mereka melakukan dan tentunya mereka melakukan momen romantis seperti ini Pak yang membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia nih melihatnya para sahabatnya pokoknya, semalam kita puas banget melihat vitamin bahagia dari idola kesayangan kita, yang tampil bareng, yang tampil memberikan tentunya kebahagiaan buat kita semua para fans unggahan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga nih wow, ini adalah momen Lempar bunga persahabat ya Dari dedek Lesti dan Abang Bilar Tuh, Itu so sweet banget para sahabat, ya Kita tentunya makin gak sabar aja nih Melihat pernikahan Lesti dan Rizky Bilar yang asli persahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya Untuk acara Leslar nanti selalu diberikan kelancaran Sampai acara selesai sahabat ya masing-masing tersebut post kembalinya oleh akun Instagram Leslar Unschool Media disitu sebuah kalimat caption dikatakan meriah banget ya pelemparan bunga pernikahan Leslar semalam aduh jadi nggak sabar nih kapan ya realnya kita tunggu aja persahabat yang mudah-mudahan tentunya kita secepatnya bisa mendapat kabar baik dan kabar bahagia pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada momen ah, tentunya bahagia juga nih para sahabat ya. Alhamdulillah rizki bilar ada di acara Facebooker, para sahabat ya. Tentunya kita lihat nih ada momen rizki bilar ya di acara Facebooker, para sahabat ya. Yang semakin hari semakin ada peningkatan nih. Ada progres para sahabat ya dari abang rizki bilar. Yang menarik lucunya sudah luar biasa nih para sahabat ya. Ilmu-ilmu yang didapatkan memang sungguh luar biasa banget dari Bang Rizky Bilar. Lawakannya sudah mulai aktif nih persahabat ya. Aduh semangat tuh Bang Bilar. Semangat untuk cari pundi-pundi uang nih persahabat ya untuk pernikahan nanti ya. Duh, tentunya kita melihat. Abang bilar aja, kita sudah bahagia banget persahabat ya apalagi tentunya melihat mereka bareng dan mereka selalu bersama persahabatnya pastinya kita dibuat senyum-senyum bahagia nih. Untuk berikutnya persahabat kita lihat ada yang spesial banget buat kita semua para fans ada sebuah unggahan tentunya ya. Ini Dedek Lesti bersama Bang Deri nih persahabatnya. Wow, apakah Dedek Lesti di sini menemani Rizky para persahabat ya kita menemukan jawabannya tentunya. Dari akun ilmawati angelon 16, disitu menuliskan sebuah kalimat caption. Para sahabat dikatakan, Dedek temanin kakak ya, wow, para sahabat ya, ternyata Dede lesti temanin Rizky Bilar shooting Facebook, para sahabat ya, sudah pastikan sahurnya barang kembali, para sahabat ya, mudah-mudahan kita mendapatkan. Cidukan vitamin nih, yang mana cedukan vitamin sahur barang dari Dede Lesti dan Abang Rizky Bilar. Kita mendapatkan vitamin lagi akhirnya, para sahabat. Ya, tentunya ini menunjukkan kesetiaan dari LSD yang selalu support dan selalu mendukung untuk calon suami. Ya, para sahabat, ya, harus makin sulit banget. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik secepatnya dari idola kesayangan kita tunggu saja info selanjutnya bro sahabat, ya inilah informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh